serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik-kabar bahagia dan terbaru seputar idola kesayangan kita Baiklah bersahabat selor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah kabar dari akun hip 500 persahabat yang ini menggambarkan soal bunda Lesti kejora menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Perhatikan, tentu di sebuah postingan kabar ini, ini diambil ketika vlog Leslar bersama Baim Paula, ya, di channel YouTube-nya Baim Paula. Ada sebuah kalimat: "Kita selalu punya prinsip, nggak pengen nuntut pasangan, jadi seperti yang kita pengen, justru kita yang harus menyesuaikan sambil belajar apa yang bisa kita perbaiki." Lalu, ketika kita ngerasa ada yang kurang seret. Kita tiap malam berdiskusi, kita berharap semoga besoknya lebih baik lagi. Wah, wow, itulah tentunya persahabatan sahabat ya, Rizky Bilar, soal caranya dan Lesti jaga keharmonisan rumah tangga. Allah banget nih, tentunya panutan, dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini, saat dikunjungi oleh Paula Verhoeven, Rizky Billar. Bercerita soal bagaimana dirinya dan Lesti berusaha mengurangi gesekan dalam rumah tangga Terutama yang berkaitan dengan komunikasi Gimana menurut Sahib Tuh persahabat ya. Gimana nih menurut kalian persahabat ya? Cara apabila ada dan Buda Lesti Kejora ini menjaga keharmonisan rumah tangga Kita lihat di kolom komentar Banyak respon, banyak tentunya tanggapan yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Erna Nixi Masya Allah semoga langgeng Bahagia dunia akhirat lahir dan batin Amin ya robbal alamin Masya Allah banget ya Kita lihat juga ke komentar berikutnya Ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Sofia Heavy597 mengatakan Mereka masih muda Rumah tangganya juga baru Tapi aku banyak belajar dari mereka wow, Masya Allah banget ya Ternyata banyak sekali yang belajar Kepada Lesnariski Bilar Ini memang tentunya panutan banget Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh Baik dan selalu menjadi sosok Inspirasi untuk banyak orang Ke kabar selanjutnya Persahabat perhatikan juga Ada sebuah kabar dari Akun Sobat Ruting Leslar Ini mengunggah sebuah info akan info ya Soal vlog dan channel Youtube Leslar Entertainment untuk vlog pertama kali kakak bantu dan danin BBL Ini sedikit lagi persahabat ya hampir mencapai satu juta viewers Dan tentu persahabat ya ini wajib kita dukung Kita support mudah-mudahan tembus di angka satu juta Persahabat ya gemes sedikit lagi pecah katanya tuh Yuk sama-sama kita kompak untuk selalu mendukung yang terbaik buat di kita Dan alhamdulillah juga persahabat ya untuk channel youtube Lasal Entertainment juga ini subscriber yang sudah diangkat angka 885.000 subscriber tinggal dikit lagi juga persahabat ya untuk ke angka 1 juta yuk sama-sama kita selalu mendoakan selalu mendukung dan mensupport yang terbaik untuk karya-karya idola kita Leslar Entertainment selanjutnya persahabat ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari akun tiktok ofisial Indonesia yang mana mengabarkan dan menginfokan persahabat ya top 10 Januari Top 10 lagu yang paling populer di Januari persahabat ya Kita lihat yang pertama ada bulan sutena dengan lagu I Love You Mama Mantu Dan Alhamdulillahnya persahabat untuk lagu single terbaru Bunda Lesti Kejora ini masuk di top 10 persahabat ya di posisi 8 Wah, wow, Masya Allah banget ya ini sesuatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan Alhamdulillah, Lentera bisa masuk top 10 Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh TikTok Official Indonesia Top 10 lagu yang paling populer di TikTok Indonesia bulan Januari Coba sebutin mana yang jadi favorit kalian guys Mention artisnya di kolom komentar juga ya Katanya itu, wah pastinya banyak sekali sahabat Leslar yang mampir di kolom komentar Ya, ini dari akun Lesti Birojarni Lentera. Wow, virus Leslar juga berkomentar Dan Lesti Lentera katanya tuh Wow, banyak sekali persahabatnya nama Lesti Kejora Yang tentunya dituliskan di kalimat komentar oleh para sahabat Leslar Mudah-mudahan semakin banyak doa dukungan dan supportnya untuk idola kesengan kita Masih menunggu kabar baik